Syarat masuk RRQ apa sih? Syarat untuk sekarang gak ada syarat guys Karena kita gak butuh player baru Karena player kita tuh udah jago guys, player-player kita Jadi mohon maaf yang mau masuk RRQ gak bisa guys eh, Alis lu kemana? Gue emang keturunan alis tipis guys Kalau alis tebal tuh keturunan rockley guys Oh, oh, you know. favorit player football siapa favorit player football itu kalau masalah gua tuh Jordi Lino guys Bondo kok tadi mulu gua balik enggak tahu guys Bang lu ikut M3 ikut sini boseng gol dong singgol kenapa guys Bang Sim balik Manado, iya. gua gue ke Jakarta dulu, guys. Dari Jakarta baru ke Manado, gue mau taruh barang-barang dulu kan, banyak barang-barang gue banyak. Bang coba lihat lu. Woi, mulut siapa itu? Bang gak mabuk gak? pagi balik soalnya pagi balik. <San> eh kenal kenal bang hmm hmm kenal guys ada vlog lagi enggak ada Bang sini winred GB ya mana bisa winred GB masuk PPK guys lapas filter pemain nggak mau guys jelek gue jelek soalnya jadi kalau nggak pakai filter tuh gue jelek dia harus pake. Salam dari Anjay, salam dari Binjay. Gue lepas filter ya, jangan marah ya. Gue lepas filter, jangan marah ya. nino filter lihat jelek kan jelek kayak deden ga lebar nanti tanggal 1 kan live Pake filter aja bang Kan udah gue bilang Sumpah ya Anjing emang Bang opi jago gak jago Mereka itu jago guys <laughs> Ah. I love you. I love you. M3 harus menang. I Amin. Mean. Nanti berapa lama di Manado? Mungkin seminggu, guys. Mungkin. Ganteng banget lu, Bang Sin. Kalau gak pakai filter, orang ketiga guys dari sejuta follower gua, orang ketiga bilang gua ganteng. Bang Sin mau gue foto rambut kayak lu, gimana bilang ke pangkasnya? Kau tunjukin foto paku itu guys, gambar paku itu maksud. Mabuk gak mabuk guys. Pagi kita balik kan pagi, balik Jakarta Bitung atau Manado Bitung Moi, I saw you there Apa itu sih? Dah bisa bahasa Inggris Bang, rambut lu yang di samping kesambang petir ya, udah mirip petir. <guluh> Air tenang, menghanyutkan. Eh, tapi sumpah ya, gue sama nyek potong rambut. Gue merasa diri gue tuh ganteng, guys. Entah kenapa ya. Walaupun cuma nambah 0,0001 persen ya. Tapi gue merasa diri gue jadi ganteng. Hahaha. <guluh> he hey, hey, hey. langsung kemana doi ya? mungkin gue kemana tuh tanggal satu, tanggal 31 satu gue di mesin Jakarta. ah gue lagu saya lagu pargoi dulu. pargoi dong, single bos. Eh, paraguay bos, saya dong di sana sini, di sana sini, na, na na na na na prak prak prak prak prak prak prak prak prak prak selamat malam yang menyebut dan mengundi hahaha <tuh>, temai gak nikah lagi cariin dong tambah satu gue sanggup kok guys tambah dua boleh lah tambah dua mm. <tuh>, nah No, no, no, no, no. <laughs> Canda Pengen gelangnya Pengen gelangnya atau orangnya <laughs> Pengen gelangnya atau orangnya MPL itu apa MPL Mobile legend, Profesional liga infinite show invitational begitulah di sana di sana sini na na na na na na na na nah, nah, nah stop stop stop parkour stop maksudnya kamu bagaimana doh tanggal 1 tanggal 1 tanggal 2 maksudnya cara bisa ting-ting lancelot gimana bang pencet aja skill 1 ting-ting ting ting, -ting, -ting, -ting. Nah guys gue mau tidur Bye Live IG pakai apa bang 13 Eh gue mau warnain lagi Kalian setuju warna apa guys Warna abu-abu Warna biru Warna apa guys abu-abu atau biru guys, antara dua itu guys, gue kasih pilihan kalian lebih suka gue warna abu-abu atau warna biru gue besok, gue besok mau warnain eh aduh udah mau berpisah sama balik guys soalnya udah mau fokus main lagi <tik> utangin ini, putangin ini, kokoh. Merah muda boleh sih merah muda guys. <tuh>